Assalamualaikum Safia, mau oh, beli mainan baru buat Safia. <SILENCIO> yuk kita mainannya sini, di mana sini? Ayo, nggak di bawah sini ya? Mana baiknya nih? Safia mau belajar warna, berhitung dan bermain ya? Mm. Iya. Ayo cuci. Ayo kita buka harus pakai gunting ini kan sudah dibuka sama mas sekarang sama saya dihitung ya jumlahnya ada berapa sepuluh sebelas ini bebek, bebek. <laughs> ada sebelas ya teman-teman ya sekarang ada warna apa aja Safiya ini warna apa sapiya ini unta pintau yang ini ini unta ya pinter ini ini unta warna kuning warna oh, no, kuning sekarang sampai susun ya yuk kita keluarin dulu semua langsung okay. mama sekarang mama oh iya yeah. ya yeah. ya yeah. lagi? Sampai dulu baru Mama. Kata semua. Sampai Mama ya.